Hai hai hai hai guys kita jumpa lagi di sini ya di channel keselan kita ini kita gaskan lagi main lagi di sini di situ aja dengan modal 100.000 Oke betting yang pertama kita gaskan langsung bet 3000 ya di sini kita langsung main turbo spin ya guys ya di sini kita gaskan langsung sebanyak uh mantap pecahannya tuh ya wududu uh, terus terus terus terus terus masuk nah, kasih ya eee, Pola pertama itu 50 turbo langsung Bettingan 3000 guys ya Dan seperti biasa di sini sambil nunggu kita dapetin eee, apa namanya Lollipop 4 biji Boleh dong dibantu-bantu share, share sama like-nya guys ya Yang baru gabung di sini jangan lupa di subscribe Nyalakan juga notifikasi loncengnya guys ya Kalau sudah terima kasih banyak ya guys ya Mantap nih ya, guys ya kita gaskan terus Semoga di sini kita dapetin profit Dengan pola 50 di awal dulu nih ya Sama yang di bettingan 3000 Modal cepet mudah-mudahan yang kali hari ini kita nggak hilang ya alias ada ya untuk hari ini semoga kita ada oki ya baik 100 ribu ini kita lihat oke 25 putaran udah kelar udah jalan setengah sini. oke lollipop 2 masih lollipop 2 terus tiganya belum ada ya guys kasih konek oke anggur sabun biru pecah, pisang semangka sih jelas banget ya kalau kayak gitu oke okay, apel anggur waduh yang gak mau saldo kita turun jadi 76k lollipop 2 oke okay. oke okay. alah lollipopnya nanggung banget uh, manggis pisang anggur belum dapet spin ya santai dulu cuy nama juga kita cari gratisan ya Rp60.000 sisa saldo kita cok Agak lama ya Kita dapetin, dapetin uh, skaternya ya Oke tinggal sisa 10 putaran Habisnya ya Sisa 10 putaran lagi di sini Dari turbo 50 nih ya Moga-moga aja sini Kita bisa dapetin yang lainnya ya Bisa dong 43000 sisa saldo Mudah-mudahan dapet face pin 35000 Waduh rungkat lah kita ini oke, okay, nice, lumayan, dapat 5.800 oke, okay, kelar ya guys ya turbo spin 50, gak ada isinya coy dia tambahin 30 turbo lagi lah ya, kita gaskan aja 30 turbo lagi, berarti ada 2 polan ya, udah jalan ya guys ya 50 turbo dan 30 turbo spin pakai double bet, di bettingan yang sama ya di bettingan yang sama oke, okay, akhirnya yang ditunggu-tunggu masuk, mm, mampus kok ya akhirnya ya dikasih juga kita di sini semoga isinya bagus dong saldo tinggal 25.000 nih please kita nyarinya sampai 2 pola ya oke next kali 14 3.300 gak apa-apa kalau pertama dapat next ya cakep mudah-mudahan bisa lagi nambah sayang banget malas ya boy lagi dong oke sabun biru kali berapa tuh? kali 12 ya 43.000 gak dapat next ya Uh, kita di sini udah dapat 67 seputaran tinggal dua lagi nih Oke okay, kali dua Banggis sabun Biru Oke okay, lumayan kali 8 jadinya 7000 di atas Oke okay, Dapat next kedua 56K lumayan Nah lumayan ya Dapat 154 Walaupun ya nggak seberapa ya Yang penting di sini naik lagi Soalnya kita oke okay, apa dia pecah Oke, kita dapatnya cuman 150 ya, tapi nggak apa-apa. Saldo kita naik 140-an ya. 188 kita kelarin dulu nih, 30 turbo spinnya. Kita dapat satu kali free spin ya. Ya kita dapat satu kali free spin ya. Kita titan, isinya, oke ini pop 2 boleh dong tambahin. Dua lagi lompoknya kalau bisa Alah nggak mau deh guys Oke okay, di sini kita masih profit 40 ribuan ya Cakep uh, di sini aku naikin bednya lah ya Gelas lagi turbo spin 50 Berarti pola Pola ketiga ya guys ya 50 putaran turbo spin Tapi beda bed 50 30 Per 50 turbo spin Semoga di bed 6.000 kita dapat free spin Dan hasilnya gede ya Ini hmm, sayang kali ya Kalau pecah di luarnya banyak banget coy ya Kayak gini uh, Sampai 11 ribu Kadang lebih guys ya ini guys Lanjut lagi gini guys ya. puluh putaran kita lihat kita pantau di sini semoga aja 6000 ini lebih lebih hoki ketimbangan 3000 ya. Semoga-moga aja ya dapat keter kemampuan. Mudah mudah itu yang kita bisa harapin, Cok. di luar kita nggak bisa ngarapin ada perkalian ya kalau main di Sirbonan ya. Udah dari dulu guys ya. Oke. Okay. Up, up, up. balik modal nih oke udah balik modal lagi kita sisa 28 putaran lagi kencang banget cok gak koneknya buset berasa banget kalau turunnya guys ya oke lollipop 1 hmm, anggur aduh gitu doang eh dong kasih freeze dong satu kali lagi di beating 6k apel anggur Hmm, oke, okay. masih belum dapet. Oke, okay, di sini anggur pisang connect jadi hijaunya lumayan. Apel connect nah, sekitar tiga lah tuh. Oke, okay, nice, dapet cuy. Nah, ini lima, cok, mantap, mantap, mantap. Dapat lima kali lima, lima lollipop ya. Semoga di sini bagus ya. Isinya oke, okay. putaran pertama connect dikasih kali dua doang, gak apa-apa gajik gajik gajik gajik gajik tambahan boleh alah kali-kali yang mana nih coba 6.000 tolonglah ya buset 61.000 masih gc3 putaran lagi kita nih Hah? oke okay. pecahkan terus sampai sabun biru nice ini mm -mm, lumayan tuh 6 10 12 16.000 Oke okay. dapat Mega Mega lodon di ya 198 259.000 sini kita dapat oke anggur pecah kali 5 turun Bisa dua putaran terakhir ya hmm, nambah lagi cok mantap Crispinnya tambah ya cakep Kita dapat crispin tambahan cuy lumayan 5 putaran semoga gak isinya zonk ya Gak zonk isinya guys ya connect lah please Oke anggur pisang Smoky Apple oke okay. itu udah ada 12.000 oke okay, kalian tambah apa-apa lumayan ya 2 peran terakhir pisang ya guys ya dan terlepas dari uh, itu dia bom atomnya keluar akhirnya mampus mungkin oh, dek 100, mampus mampus habib hitam 400 cabut cabut cabut habisnya guys ya langsung kita WD ya Oke okay, guys seperti biasa sini bakal aku selalu ingetin kalian ya di sini cuma sekedar hiburan semata, cuy. Tidak untuk ditiru, tidak untuk dicontoh, tidak untuk dijadikan mata pencarian akhirnya di sini ya, hanya sekedar hiburan semata. Kalau ingin bermain menggunakan dana, -dana kenakalan, guys ya. Akhirnya dan akhirnya gajinya kita ya 2.100.000. Mampus kau, guys ya. Kelar. Kita kelarin di sini. Sisa auto spinnya tinggal 15, ya udah, kelar itu kita cabut, guys ya. Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ya, hasil dari kesabaran, cuy Berarti polanya 50, 30, 50 ya Turbo semua ya guys ya Turbo semua Oke, freshman lagi kah? Wah, gak mau deh ya. Oke lah guys, kita jumpa lagi di next konten Thank you banget udah semua bosku Salam sensasional Dan bye-bye Thank you guys ya